itu tuh jadi ketakutan, guys, karena ngelihat tingkah lakunya si Bad ini. Tapi Bad nggak mau ngedengerin orang-orang yang ada di sekitar situ, guys, untuk meletakkan pistolnya ke bawah. Dia malah meletakkan pistol tersebut ke dalam mulutnya dan menekan pelatuknya. Bad Ini salah satu hal yang mengganggu banget ya, guys, waktu tahun itu tuh. Karena apa? Karena waktu itu dia terlibat Dalam salah satu uh, Masalah Tentang korupsi gitu guys Di negaranya dia guys nah, Habis itu dia membuat sebuah konferensi pers Dengan live gitu kan guys Di TV kan uh, Dan membuat permohonan maaf Serta beberapa pidato guys Namun setelah Pidato yang disampaikan Selesai Dia tiba-tiba mengambil sebuah amplop warna coklat yang berisikan pistol. Saat itu juga nih seluruh kru dan orang-orang yang ada di situ tuh jadi ketakutan guys karena melihat tingkah lakunya si Bat ini. Tapi bad nggak mau ngedengerin orang orang yang ada di sekitar situ guys untuk meletakkan pistol ke bawah. Ia malah meletakkan pistol tersebut ke dalam mulutnya dan menekan pelatuknya. Sehingga ya, seperti yang kalian duga, si bad akhirnya tewas di tempat guys Dan itu live disaksikan orang banyak guys Ngerikan banget ya